Oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan mulanah di game Arcnet lagi ya di video ini kita lanjutkan lagi cc nya yang dimana itu map nya New Street ya ini map bukan map baru ini map sudah lama ya cuman rotasi baru lah ya map di cc sebelumnya itu sudah ada gua ganti si anu ini nah si ini. Jum -jum. Oke. Okay. kenapa gua enggak pinjam Vanguard yang lain? Kayak sih itu karena support unit dari teman itu tidak ada yang naruh Shit ya. Jadi kebanyakan itu Angelina cuy. Jadi gua enggak bisa nah, mending pakai dua lain. Ya. Angelina gua. Lagi pindah level 60. juga cumi. kita. ya. Oke, okay, perpaduan dua orang ini ya. Oh, iya, yeah, mantap itu harusnya gua taruh ini di sini. Nah jadi si neper nih kan timbak si ano ya kan? Ya harus. Berarti gua harus bunuh niurong. Saya mundur waktu Ini. Oh. Mana dulu atas dulu eh ya Junina, masih pecahan juga gua ya. あなた Oke, okay, berhasil ya Ini kita lambatkan pojoknya Oke, okay, terima kasih Oke okay, guys, jadi itu saja dari video kali ini